Oke okay, tes dua kalau dicoba iya ini uh, lagi tes audio pesanan ya cukup dengan harga 4.800 anda sudah bisa memiliki audio sistem yang sangat bagus yaitu uh, dengan 1000 watt ya daya ampernya adalah 10 ampere ya ini barangnya ini seperti ini nih hmm nih barangnya nih tuh speaker 15 in 2 array 8.5 in 2 kemudian uh, mic wireless Sony ini kita coba sekitar 60 meter modulasinya masih mantap kemudian uh, dapat apa ini selain ini mic wireless kemudian ada uh, mini Mixer Yamaha r 4 Kemudian powernya ini ya Ini satu set Satu set Hanya 4.800.000 Iya Itu saja ya 4.800.000 Suara sudah menggelegar Ini baru Dikecilin suaranya ya Karena ini kondisi tesnya adalah malam Jadi gak enak sama tetangga uh, Jadi kita kecilkan suaranya ya tapi nanti kita di sini kita coba untuk bisa karaoke hmm. ini buatan handmade Willis uh, service elektronik atau komunitasnya adalah Vesa Komando Mayor Purna Wirawan Muhammad Saleh Iya ini, ini ini barangnya ya speaker 15 in 2 kemudian array 8.5 in 2 power kekuatan 1000 watt eh uh, 10 ampere trafonya tronic ya mahal ya tronic ya kemudian eh, dapat mini mixernya mahal dan micro adalah Sony tipe berapa ini PGX68N Iya mantap-mantap-mantap iya harga nekat dia harga nekat oke itu saja informasinya semangat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, okay, uh... yeah. jadi kepada sahabat-sahabatku yang berminat Ya, ini sudah sangat membantu perputaran ekonomi Ya, rakyat Indonesia khususnya Amat. Okay. Okay. Ya. Nah ini. Inilah hasil karya anak bangsa kawan walaupun masih sebatas kita maraknya ini. Adalah ini ada. kita semua.